Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, bertemu kembali bersama saya di Virgo Channel. Kali ini, saya kedatangan dua unit PS3 Slim untuk diperbaiki. Salah satunya sudah pernah servis di sini, tapi pas saya kirim kembali, kata si pemilik PS3-nya tidak keluar gambar sama sekali dan akhirnya dikirim kembali ke sini. Oke okay, sebelum kita bongkar paketnya bagi yang baru menonton video ini silahkan berlangganan dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Baiklah kita coba buka terlebih dahulu yang ini jadi yang dikirim cuma mesin sama kipasnya saja ya kita akan tes mesinnya saya butuh power supply sama tombol reset nah sekarang semua sudah lengkap mari kita tes PS3 nya apakah benar-benar gambarnya nggak keluar sama sekali setelah saya service kemarin? dan ternyata mesinnya masih bagus dan tidak rusak saya coba sekali lagi ya hasilnya pun sama saya rasa mungkin kesalahan pada pemasangan saja Oke okay, kita bungkus kembali mesinnya ya Biar nanti saya coba kabari kembali pemilik mesin PS3 ini Sekarang kita buka dus yang satunya lagi Nah ini PS3 Slim seri 20 Katanya PS3 ini rusaknya yellow Kita coba dulu sebelum kita bongkar Ternyata memang benar, ya. PS3 ini dalam kondisi yellow, tapi ada jeda sedikit. Kita coba lagi. Oke, okay, sekarang kita langsung bongkar mesinnya. Untuk kerusakannya jeda seperti tadi biasanya diakibatkan oleh arus yang masuk ke dalam IC RS tidak stabil. Jadi yang berperan penting dalam menjaga arus tersebut adalah ini, nektokinnya. Semacam kapasitor, tapi memiliki tiga kutub kiri, kanan kutub positif dan bagian tengah kutub negatif atau biasa kita sebut ground. Kita pilih bagian bawah terlebih dahulu. Langsung saja kita buka tokennya. Selanjutnya kita beri flop atau pasta. Lalu kita beri sedikit timah agar memudahkan memasang token yang baru. Jadi, saya sudah siapkan dua buah token yang akan kita pasang nantinya. Kita akan pasang token ini menggunakan mesin PGA reward biar hasilnya lebih bagus. Setelah token selesai dipasang, saya akan memasang dua buah pil ajaib Ini yang biasa kita lihat di channel-channel lain Kapasitor tantalum Cukup dua buah saja ya, kita akan pasang di bagian di sini. Fungsinya, agar kinerja token lebih bagus lagi Minimal mengurangi risiko yellow dalam waktu yang lama Jadi kita pasang seperti ini ya yang warna putih adalah kutub positif, dan yang lain kutub negatif selanjutnya kita pasang kembali kiasinya Oke, sekarang tiba tahap pengetesan mesinnya sudah kita ganti token tadi. Apakah masih jelot atau tidak? mesinnya sudah normal kembali dan tidak nyelot lagi oke okay, bagi yang suka video ini silahkan klik like dan subscribe semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh